Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Horija dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Apa itu pajak? Pajak yaitu pendapatan uang kas negara yang paling besar yang harus dibayar wajib oleh setiap masyarakat. Dan pajak memiliki ciri-ciri yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Pajak berdasarkan sistem pemungutannya yaitu 1. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dua, yaitu berdasarkan jenis pajak lembaga pemungutannya, yaitu ada dua, pajak lembaga daerah dan pajak pusat Tiga, yaitu pajak berdasarkan sifatnya, yaitu ada objektif dan subjektif Dan fungsi pajak dibagi menjadi empat, satu fungsi anggaran, dua fungsi mengatur, tiga fungsi stabilitas, empat fungsi distribusi pendapatan manfaat pajak yaitu subsidi pangan, subsidi bahan bakar dan transportasi umum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.